Guys. So kita bagi pancing lagi bukan kita. Hari ini Sean seorang saja. So sekarang kita berada di sini ya, ah. kolam Kit Jalil. So di sini ada baung. Memang saya nak target baung lah. Baik, right, kadang kolam di sini. Ah, counter di sebelah sana. So harga dia RM30 untuk tiga jam. Setiap penambahan tujuh ah, ringgit. Jadi kita tengok kolam. di bawah kondominium ya, jadi, datak Oh Oke, okay. okay. angker dapat ikan. Oh, ke five semua angka leh. baung bang. ante Oh, I'm going to this right. Hei! Hei! Oh! Uh! Besar-besar! Ini ada berapa ah? Yang kek lor kek ya? Leong Wah! strike lagi Bun mong pin lagi Hmm 呀。哦,安哥, hebat。เดี๋ยวก็ให้เขา。開的總哪。 Ini hasil eh. Hasil langkah hari ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, lima. Tujuh ikut. Tengoklah ni. Besar-besar. Ini angka sifu. 2 Hours Later Guys, so sudah 3 jam berlalu oh, uh, Tak dapat ikan Angka hebatlah lah tadi dapat 7 ekor So saya dah tahulah Rasa-rasanya dah tahulah masalah apa Masalah impan lah Angka guna cacing yang ini Seperti dia tu Saya punya cacing Yang ganas sebenarnya. ini. Ini untuk talapia untuk best lah Sesuai dia tak berapa Makan So kita try balik Lain kali kita datang balik So sekarang uh, Tak adalah hasil untuk di update hari ni ya. Tengoklah lah kaki kamu <laughs> Alright kita datang balik lah Kolam ni agak menarik So tengok keadaan dia pun seronok ah. Nanti Alright So next time lah Kita prepare hati ayam Kita prepare apa Tapar baum Kita prepare cacing yang sepatutnya Dan kita datang balik Betul, sampai jumpa lagi dan jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe ya. Bye bye.